Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Dian dari Seni Rupa Murni angkatan 2019 dengan nim C 0619051. Di sini saya akan mempresentasikan empat buah konsep dari karya yang telah saya buat. Tujuan dari pembuatan video ini guna memenuhi syarat ujian akhir semester studiografi seni. Untuk overview dari kontennya. Karya 1 dan 2 ini merupakan karya UTS, diikuti dengan karya 3 dan 4 yang merupakan karya dari ujian akhir semester. Nantinya konten yang akan saya jelaskan ialah mengenai identitas karya hingga konsep dari karya yang telah saya buat, mulai dari karya pertama hingga karya keempat. Lanjut, kita langsung masuk pada karya yang pertama yang berjudul Life. Karya seni grafis dengan judul Life ini menampakkan dua sisi, jiwa badan serta tulangnya. Karya ini dibuat dengan screen painting on paper, menggunakan dua warna, yaitu hijau dan hitam, dengan ukuran 40 x 40 cm, yang dibuat pada tahun 2022. Kemudian kita akan masuk ke dalam konsep dari karya tersebut. Konsep dari pembuatan karya ini terinspirasi dari skeleton, atau rangka tulang dari manusia. Kehidupan seseorang yang berat, penuh dengan ujian, hingga rasanya jiwa dan raga terlepas memisahkan tulang di bumi. Karena ini pada dasarnya sebagai pengingat untuk tetap menjalani kehidupan, walaupun terkadang memang berat sekali untuk dilakukannya. Topi permasalahan ini dapat mengacu terhadap mental health, di mana ketika seseorang mengalami hari yang berat berangsur-angsur, dapat mengganggu mental health dari tiap individu tersebut, apalagi jika lingkungan sekitarnya pun tidak mendukung atau membawa pengaruh negatif. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah screen result dari karya saya sebelum akhirnya proses eksekusi menggunakan cat sablon khusus kertas. Di sini untuk screen yang saya gunakan ialah T61, yang mana dikhususkan untuk penggunaan sablon di atas kertas. Kita akan lanjut ke karya yang kedua. Selanjutnya karya saya yang kedua berjudul Contest Children, yang mana artinya anak Kunti. Karya ini berukuran 40 x 40 cm dengan paduan monokrom dan dibuat dengan teknik screen printing on paper di tahun 2022. Konsep dari karya ini terinspirasi dari sang Pandawa. Namun fakta dari kelima Pandawa ini memiliki ibu yang berbeda lah yang menjadi perhatian saya di mana Yudhistira, Bima, dan Arjuna ialah anak Kunti, sedangkan Nakula dan Sadewa, anak dari putri kerajaan Madra, yaitu Madri, dalam perwayangan disebut Madri. Karena berbeda ibu inilah, saya mendapat inspirasi untuk menggambar anak-anak yang berasal dari Rahim Kunti. Selanjutnya di sini, kita akan melihat screen result untuk karya saya sebelum akhirnya Proses eksekusi dengan cat sablon khusus kertas. Prosesnya ini tentu sama dengan karya sebelumnya. Di sini saya menggunakan T61 yang dikhususkan dalam penggunaan sablon khusus kertas. Selanjutnya untuk karya yang ketiga berjudul The Mask. Karya ketiga ini dibuat menggunakan teknik liner cut out paper dengan ukuran 33 x 49 cm pada tahun 2022. Karya demise ini menampilkan self portrait dari tulang belulang menggunakan topeng yang memiliki fitur lengkap seperti wajah manusia. Inspirasi dari pembuatan karya ini ialah penggunaan topeng yang ditujukan sebagai penutupan identitas serta skeleton. Konsep dari karya ini mengusung self portrait. Dari bentuk kalau kalian lihat self portrait yang saya angkat ini menggambarkan sosok skeleton yang menggunakan topeng dengan fitur wajah manusia, lengkap dengan telinga, anting, mata, serta lambut. Selain itu, ada pun konsep karya unconfidence yang menjadi pengacu dari penggunaan topeng tersebut. Lanjut ke karya keempat berjudul The Confession. The Confession, yang artinya kejujuran atau pengakuan ini, memiliki ukuran 33 x 49 cm dengan teknik linocut on paper, dan dibuat pada tahun 2022. Pada dasarnya, karya ini memiliki hubungan dengan karya yang ketiga tadi ya. Dan pada karya ini menampilkan skeleton kembali, yang masih menggunakan topeng, namun pada filosofinya di sini dia mulai jujur kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi kekurangannya. Background pada karya tersebut mencerminkan pemikirannya yang rumit. Takut-takut masyarakat tidak dapat menerima kekurangannya, walaupun dia sudah mengaku kepada mereka. Penempatan tengkorak di depan menutupi daerah mulut menjadi simbol sebuah pengakuan dari dirinya. Posisi dari tangan tersebut melambangkan sebuah ketakutan akan lingkungan yang tidak dapat menerima dia. Lanjut, inspirasi dari karya ini masih sama seperti karya yang ketiga, karena yang saya tadi sudah bilang, bahwasannya memiliki hubungan yang berkelanjutan. ya. Kita langsung saja masuk ke konsep karya. Konsep karya yang telah saya buat ini mengusung try to be confident, confessing, dan inside her mind. Mencoba untuk percaya dan ini bisa dilihat dari karya saya yang dimana filosofinya berusaha untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai apa yang kekurangannya. Ini sudah tidak lagi disembunyikan ya, yang tadi sudah saya bilang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang background-nya ini, Menggambarkan apa yang menjadi pemikirannya itu adalah sebuah konsep dari Insight Helium Baik, sekiranya cukup. Sekian video presentasi yang saya tampilkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.